lupa direkod you have sakawa waduh. pernah install cuman lihat skin-skin doang soalnya dari skin aja ada fps drop waduh berarti ada niat main kah yang lupa makan garam bang eh. oh iya katanya kita bakal dapat cincin mana? oh ini? eh? Hmm? ini kah? oh ini suruh? Eh mana terdapat diamun berarti itu kita makan dulu nih garam nih guys oh, ini banyak nih. Wah langsung makan tuh banyak banyak tuh. Asin. Hmm. kayaknya gue butuh air, Gue butuh air cok, Gue butuh air pak, hausnya jadi makan garam, nih. beneran dong, ya yeah, yeah, beneran. di sini kita ada 99 dan di sini bekas tadi siang, kita anu dulu buka dulu. please semoga pulang ya. Eh. Sakawa ulang Aguro juga pulang Dan Musashi Let's go Berapa itu? 4 jam 1.20 Apakah kita dapat uh, Sakawa duluan? Kita nggak tahu Sakawa kalau nggak salah lihat gua itu 1.20 menit 5 jam 14 Ini 1 jam 20 Ini 29 Sakawa duluan ya nah. Mari kita lihat yang bagian sini nih nih 5 jam, 5 jam, 5 jam kosong masih belum ada lima jam. kawal dulu, Bang. Kah, oh langsung. <tuk> nah, langsung. Tak kawal dulu, Oke, okay, lanjut. Shikkan-san, sholat. London Q, Aduh, ini? lagi Shikkan. Oke Hood. Satu lima empat kosong sembilan satu tiga sembilan satu tiga puluh. Halo, Siskan. Anta ga shikikan-kun. Onēsan Wah, memang susah ya. Semoga pulang ya? Semoga pulang. Yo 5 jam, 5 jam, 5 jam, lima jam. Masih belum ada 5 jamnya. さあ lagu ペンシルベニア nanti 2 tunggu 館だけラグ PM なんてなんて待っ ini wakonokantai jam tiga puluh eh oh, nggak bisa Biasa, Oh bisa satu satu lima lima Pak Tetap mata jangan berharap Oh iya jangan berharap ya eh. ここが私14 ke pertanda oh iya oke okay. jangan berhadap Shigen Haguro jadi pembantu bang oh, hey. nanti kita rental empat 148 Haguro lagi eh Haguro empat 148 ya berharap dari daily sajalah lah dari daily aja. Ini Suzuya dari mana? Ini Suzuya siapa? guru lagi. Ya, lanjut. Bisa yang nganggur. Hayo? Oh, oh, Waduh. Ini oh, yep. di pernah gue oper kapal UER di bawah 30, enggak pernah. Yeah. Yo hello guys. Kita sudah berada di hari selanjutnya. Yang namanya ini gua uh, off kamera. Dan di sini sedang hujan. Oke, okay. di sini ada 5 jam 15. Dan gua cek di pemakan Azure Lane itu musasi itu 5 jam 15 menit. Dan gua tanya teman gua di server Jepang, itu beda. Mari kita lihat Oke, okay, saya Ya, kalau benar nih ada animasinya bro oh uh, beneran Tapi gimana? suara あ、し